Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu penyuka kucing? Sama, aku juga. Jika kamu penyuka kucing, maka kamu adalah orang yang beruntung karena binatang yang satu ini memiliki keistimewaan dan sangat spesial bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat sayang kepada kucing. Nabi menekankan dalam sebuah hadis bahwa kucing itu tidak najis Bahkan diperbolehkan untuk berhudu menggunakan air bekas minum kucing karena dianggap suci Dari Abu Qatadah Nabi SAW bersabda Kucing itu tidaklah najis Sesungguhnya, kucing ialah hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis Riwayat Ad-Tirmizi Abu Daud An-Nasai Ibnu Majah, Ad-Darimi Ahmad dan Malik Saking sayangnya, Nabi bahkan memperingatkan kita untuk tidak menyiksa kucing. Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak dibiarkan makan bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Hadis Al-Anbiya dan muslim dalam kitab as salam meskipun kita hidup di masa jauh setelah Nabi wafat namun perilaku seekor kucing hewan kesayangan Nabi tidak jauh berbeda Kucing tetap menjadi hewan yang lucu dan menggemaskan, manja dan membuat siapapun luluh melihatnya. Berikut ini beberapa video yang membuktikan keistimewaannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, bagikan dan subscribe untuk mendukung channel ini. Pertama. Kucing saat mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari video tersebut, terlihat reaksi tenang dari kucing yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ia seakan-akan ikut merasakan keajaiban ayat-ayat yang dibacakan. Bahkan kucing tersebut menangis karena tersentuh bacaan-bacaan Al-Quran. Yang kedua, perilaku kucing saat dites untuk melewati Al-Quran. Dari video tersebut, si kucing bahkan enggan menginjak Al-Quran seakan tahu betapa mulianya dan agungnya Al-Quran, sehingga ia menghormati kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, kucing saat sholat. Dari video-video tersebut menunjukkan bahwa kucing layaknya anak kecil yang ikut mengganggu kita sholat. Namun bukan karena ia tidak menyukainya, melainkan karena ia juga ingin ikut sholat. Bahkan beberapa orang menggelar sajadah kecil khusus untuk si kucing agar ia bisa sholat di sajadah kecil tersebut. Yang keempat, kucing sujud. Dari video tersebut terlihat, seakan-akan kucing ini sedang bersujud. Dan yang kelima, kucing membangunkan orang untuk ibadah. Video tersebut memperlihatkan bahwa meskipun hanya seekor hewan, kucing tak segan membangunkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin terlihat seperti mengganggu, namun sejatinya ada maksud tertentu yang dilakukan si kucing, yaitu mengingatkan manusia untuk beribadah. Sekian video kali ini, bagaimana menurut sahabat masyarakat keistimewaan-keistimewaan kucing tersebut? Maka wajarlah jika Nabi sayang padanya. Jika sahabat memiliki pengalaman dengan kucing, silahkan bagi kisahnya di kolom komentar ya. Dan jika sahabat memiliki ide-ide untuk post dengan selanjutnya, dengan senang hati akan masuk tampung ide-idenya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta bunyikan tombol loncengnya ya agar kamu tahu update tentang selama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.